oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Bama Isah Putra guys Oke okay, kali ini saya akan review ya se Satu minuman Dimana minuman ini Yaitu uh, minuman yang Lagi viral Seger nih bakalan seger Dimana sekarang kan cuacanya lagi uh, Lagi panas-panasnya ya guys Oke okay, ikuti ya guys Jadi untuk yang belum subscribe Silahkan subscribe guys Oke okay, itu uh, Tokonya ada di belakang Belakang situ ya guys ya Tokonya di belakang Silahkan yang belum subscribe, subscribe uh, channel Bambang Esa Putra guys. Yuk, ikuti uh, perjalanan ini untuk mereview kuliner-kuliner yang ada di Merangin khususnya. Oke okay, guys, ini untuk alamatnya yaitu di Desa Tambang Mas ya, Kecamatan Pamenang Selatan. Arah ke itu ya ke lantak 1000 A3, lebih tepatnya di rumah Pak Eko itu untuk minuman blokatnya ya guys yuk Mari kita review kesana guys Mari kita review ke tempat minumannya Oke okay. review Oke okay, guys Oke okay, guys Oke untuk varian menunya ini guys bisa dilihat ya ada spesial rasa buah spesial coklat dan untuk yang hobi kopi juga ada di sini Oke okay, kita pesan guys Kita icip-icip dulu Oke okay, guys uh, Inilah topi, uh, minumannya guys ya Ini ada kopi uh, minuman yang rasa kopi Tadi yang rasanya tirami, tiramisu Dan ini untuk yang uh, buah ya guys ya. Ini dia guys Ini buah mangga kalau gak salah Oke okay, kita coba di yang kopi dulu guys Cocok ini untuk cuaca yang kerik ya kita cobain dulu yang kopi dulu ya guys kita cobain yang kopi dulu jadi untuk teman-teman yang penasaran di, di mana lokasinya ini ini lokasinya di tambang Mas ya guys Desa tambang Mas Kecamatan Pamenang Selatan tepatnya di rumah Pak Eko rental mobil nanti jika pengen tanya-tanya eh -tanya, uh, apa? Alamatnya ada di link deskripsi ya guys ya Ada di bawah Oke guys kita coba dulu Kita aduk dulu biar merata Oke kita aduk dulu guys biar merata Minuman Glokat ini Minuman mungkin yang Lagi viral-viralnya Di di wilayah Trans ini ya guys Di Alam banyak pengunjungnya guys Kita coba Gimana rasanya nih guys ya Penasaran gaknya Kita coba guys Bismillah oke hey guys kita coba ya guys ya gimana rasanya ini wow rasanya luar biasa guys mantap ini rasa kopi guys kopi tiramisu kita habisin dulu dan nanti habis itu kita lanjut di uh, rasa buahnya ya guys ya oke okay, kita lanjut Jadi guys, uh, pembelinya enggak hanya dari desa setempat, namun dari luar-luar desa ya guys ya, luar biasa emang, mantap segar. Jadi kalau misalnya ada yang mau kesini, bukanya jam 9 sampai jam 10 malam ya guys, jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Ini kalau untuk penggemar kopi, uh, rasa tiramais ini rekomendasi banget buat teman-teman yang suka ngopi apalagi yang malam mingguan terus mungkin lagi dinner eh, lagi bersama pasangan uh, tempatnya cukup luas sih cukup luas terus uh, ada lampu-lampunya pokoknya rekomendasi banget buat anak-anak muda yang pengen nongkrong di gimana tempat nongkrong yang bagus rekomendasi banget di uh, Goklat ini ya tepatnya di rumah Pak Eko oke okay? Jangan lupa untuk yang belum subscribe atau yang menemukan channel ini silahkan subscribe guys ya atau share ke sosial media teman-teman dan mungkin kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi uh, tempat wisata tempat uh, untuk nongkrong atau minuman segar kayak ini comment uh, ya uh, tolong berikan komentar di mana tempat yang terbaik di wilayah Merangin. Oke okay guys kita sedot lagi. Oke, okay. uh, kita review untuk macam-macam itunya ya. Ini banyak banget untuk macam-macam menunya guys. Ini ada, nih. ada berbagai macam uh, itunya Menu-menunya berbagai macam. Ada yang porsi 7.000 dan ini ada yang porsi 9.000 guys rekomendasi banget guys untuk anak-anak remaja atau khususnya anak-anak yang mungkin suka nongkrong guys rekomendasi banget, bulan coba guys hari ini kan cuacanya bulan-bulan ini emang ekstrimnya guys rekomendasi banget buat teman-teman yang pengen nyobain ini mantap! Oke okay guys kita coba yang ini ya guys ya yang yang rasa varian buah atau yang ini rasanya eh uh, mangga ini guys kita coba rasa mangga ya guys bila aku masih saya masalahnya suka yang kopi kopi ini pas banget cocok cocok di untuk yang suka-suka ngopi cocok banget nih guys kita coba yang Buah. mungkin kalau misalnya ada yang bingung lokasinya uh, lokasinya dimana nanti cek aja di deskripsi box ya guys ya cek aja disitu dimana lokasinya terus bukanya jam berapa nanti ada di, di deskripsi ada tuh ya lokasinya dimana itu ya guys. Gitu. kita coba yang yang varian buah-buah guys kita coba yang varian buah Hai wow. Rasa mangganya mantap, guys. Eh. Uh, Cocok buat buat yang suka itu ya suka apa? Rasanya enggak terlalu manis. Terus enggak terlalu nyegrak juga gitu. Pas di pas di lidah. Cocok. Tetap buat Para remaja masa kini, guys. Bulan coba, guys. Ada banyak uh, varian rasa, ya, guys. Ya, glukat, rasa yang selalu di hati, katanya, guys. Uh, ini, tapi ada satu rasa, guys, yang nggak bisa, nggak ada di sini. Rasa yang pernah ada, glukat rasa yang selalu ada di hati, oke okay guys, ini saya review dua varian dulu ya guys ya, mana yang saya suka dan ini yang rasa uh, rasa buahnya. ini baru pertama kalinya saya coba di sini guys, jadi untuk teman-teman yang mungkin ada tempat-tempat kuliner atau mungkin tempat-tempat yang uh, rekomendasi banget buat untuk di review silahkan komentar di bawah ya guys ya pasti kami akan ke sana oke okay. kirim aja untuk lokasinya ya guys itu itu entah itu kuliner entah itu minuman silahkan komen di bawah ya guys ya oke okay. mungkin untuk review minuman kali ini cukup ini dulu ya guys ya oke okay. see you vlog selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa. Oh, kami mendapatkan info minuman Goklat di Kabupaten Merangin. Kami mendapatnya di media sosial seperti di IG, kan banyak orang yang nge Goklat Merangin. Dah, kami penasaran, terus kami datang ke sini dan mencoba rasanya dan variannya banyak dan nikmat. Oh, kami kesini udah berapa kali sih? Tiga ya, ya tiga. tiga kalian. Jadi kami terasa nikmat rasanya variannya juga banyak. Jadi kami ketagihan kesini. Dan juga uh, minuman ini baru pertama kali di ya, goklat ini. Oh, uh, buat remaja sekitar desa Tambang Emas, da. Kabupaten Merangin silahkan merapat ke Goklat Merangin ini dan variannya tuh lebih banyak gitu daripada yang lainnya gitu alamatnya di desa tambang emas apa nih kecamatan pemenang selatan teman-teman ya, mari kunjungi Goklat <tuh> <tuh>